Ini sunnatullah pasti terjadi apabila ada dakwah, ada penyeru kepada Allah, mengajarkan Islam dengan segala kebenarannya, dengan segala keberanian dan kejujurannya, pasti dia akan menghadapi keadaan seperti ini. Yang pertama, kehadirannya dianggap sebagai sebab kesialan dan kemalangan musuh-musuh Yang kedua. Dia akan mendapatkan dua hal dari musuh Allah. Yang pertama disiksa sampai mati, disiksa sampai. Yang kedua akan selalu mengadab, mendapatkan adab yang pedih dari musuh-musuh Allah Swt. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin. Surat Yasin ini satu surat yang istimewa. ya Banyak kelebihan dan keutamaannya. Salah satu keutamanya yang paling mendasar, di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang amat sangat penting. Amat sayang disayangkan. Amat sangat disayangkan. Kalau orang banyak membaca surat Yasin tapi tidak memahami maknanya, ya. Nah. Allah Subhanahu wa berfirman di dalam surat Yasin ayat 18. <tuh> ayat ini menceritakan tentang sikap orang kafir atau musuh-musuh Islam terhadap dai penyeru kepada kebaikan ya apa kata Allah qalu inna tatayyarnakum la illam tantahu lanar nakum wala yamassannakum minna adzabun alim pertama Ayat ini menjelaskan musuh-musuh Islam selalu mengatakan kepada para da'i, para pejuang Islam, inna Kehadiran kamu di hadapan kami hanya menambah sial. ya. Jadi kehadiran kaum muslimin, para da'i, pejuang Islam itu sial buat orang kafir. Sial buat masyarakat mereka, sial pula buat negara mereka. Ya. Sial, kalau perlu, kau tidak perlu hidup. Kalau bisa, kau tidak usah hidup karena kau ini sumber daripada kesialan dan kemalangan. Ini yang pertama. Kemudian, ayat ini juga menjelaskan ada dua sikap yang selalu dilakukan oleh orang kafir terhadap para dai. Kalau para dai itu tetap berdakwah, sikap yang pertama ilam tanpalamamar cuman lanar juman kalau kau tidak menghentikan dakwah aku akan rajam kau rajam itu orang dipendem hidup-hidup ya ditampilkan badan dan kepalanya kemudian dilempar dengan batu sampai mati atau bahasa yang tepat disiksa sampai mati kalau kau tidak menghentikan dakwahmu lanar nakum kami akan siksa sampai mati Kemudian yang kedua, alim Dan kau akan mendapatkan azab yang pedih dari kami. Nah, Ini sunnatullah. Pasti terjadi. Apabila ada dakwah, ada penyeru kepada al haq mengajarkan Islam dengan segala kebenarannya, dengan segala keberanian dan kejujurannya, pasti dia akan menghadapi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 kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi ya. apabila seseorang lurus dengan dakwanya dan berada di situasi yang tidak mendukung dakwanya ya, maka dia akan mendapatkan hal seperti ini, lain kalau situasinya mendukung ya kalau situasi mendukung dakwanya tidak ada masalah, tapi kalau tidak mendukung dia akan mendapatkan hal ini Ustadz, bagaimana situasi sekarang Ya setiap orang bisa mengambil kesimpulan masing-masing Apakah situasi itu mendukung dakwah atau tidak? Kalau mendukung, dia akan berada di dalam keadaan yang nyaman untuk berdakwah. Kalau tidak mendukung, dia akan menghadapi keadaan seperti ini. Ini terdapat di dalam surat Yasin, ya, disunahkan untuk selalu dibaca supaya apa masuk ke dalam dada kita. Nah, sekarang, ustadz, apa yang harus dilakukan oleh para dai? Di dalam situasi di mana dia hidup, situasi tersebut tidak mendukung dakwahnya. Maka saya jawab, tidak ada sikap yang paling tepat kecuali para da'i itu membina persatuan. Karena persatuan adalah awal daripada kekuatan. Persatuan adalah awal daripada usaha untuk menghadapi penghambat-penghambat dakwah ya saya berani mengatakan di zaman fitnah ini penghambat dakwah itu banyak sekali ya nah. bahkan hari ini ada para penghambat dakwah yang juga para Dai ya para juru dakwah tapi kehadirannya justru menghambat dakwah dan kalau kita amati dakwahnya membawa kepada kesesatan ya. maka sikap yang paling utama adalah membina persatuan nah, rahimah fiillahimakumullah pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bicara tentang persatuan. Nah, saya kurang sehat, jadi saya akan mengulang apa yang saya dakwakan kemarin pada safari dakwah di Balipapan. Kebetulan di Balipapan, acara empat hari ada salah satu acara adalah eh, seminar lah istilahnya ya. Tablet saya dengan satu orang dai, kebetulan jika dia doktor membahas tentang persatuan atau menghindarkan diri daripada perpecahan Saya ingin sampaikan kepada Antum sekalian dan kepada kaum muslimin bahwa persatuan adalah sunnatullah ya orang mukmin bersatu itu pasti karena sunnatullah orang mukmin bersatu itu pas pasti karena sunnatullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaikum. Coba lihat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaikum. Karakter dasar orang mu'min itu bersaudara. Bersatu. Dan program utamanya diantaranya. Bina hubungan yang baik diantara kalian Supaya bisa tetap bersatu Saya pernah jelaskan Paling tidak ada tiga sikap Dari sekian banyak sikap Yang dilakukan oleh Rasulullah Supaya kaum muslimin itu terpelihara persatuannya Yang pertama Coba lihat kalau sholat Rasulullah menganjurkan Supaya soft dirapatkan Di dalam satu, salah satu hadis Rasulullah menganjurkan ini Supaya kita bersatu bina sof yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Allah ala amrin. Ketahuilah, aku akan tunjukkan kepada kalian satu amalan, satu persoalan. Jika kalian amalkan Babetum, kalian akan saling bercinta. Cinta awal daripada persatuan. Apa itu? Kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau ketemu, assalamualaikum. Hari ini muncul satu fenomena aneh, di mana sesama aktivis muslim tidak saling salam. Nah, itu penyebab perpecahan. Yang ketiga, pernah pada satu waktu, Rasulullah berjalan dengan isinya di malam hari yang gelap. Berpapasan dengan seorang sahabat. Setelah berpapasan, sahabat itu berjalan menjauhi Rasulullah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Ta'al, ta'al, ya ta Ada apa Rasulullah? Eh, saya beritahu kau. Yang ku gandeng ini bukan sembarang wanita, tapi istriku. Ya Rasulullah, ndak usah diberitahu. Saya yakin itu istrimu. Apa kata Rasulullah? Saya harus beritahu. Supaya tidak tum tumbuh su'udhan persepsi negatif kau terhadapku persepsi negatif menjadi sebab perpecah coba lihat dari tiga kejadian itu kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Rasulullah selalu wa aslihu baina perbaiki hubungan di antara kalian supaya apa innamal mu'minuna ikhwatun supaya selalu bersaudara atau bersatu Ayat yang kedua, catat baik-baik dan saya minta kepada antum untuk dihafal. Kalau tadi surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Betul ya. Yang ini ayat 103 dari surat 3 ayat 103. Allah berfirman Surat 3 ayat 103. Allah berfirman wa, bihablillahi wa la tafarruku. Ayat ini banyak sekali ditafsirkan ya oleh para mufassir Ayat ini menjelaskan watsimoo bihablillahi jamian walatavarroku. Ya. Pegang teguh tali Allah dan jangan berpecah belah. Para mufasir diantara mengatakan ciri utama orang yang berpegang teguh kepada tali Allah atau kepada din, kepada perjuangan menegakkan kalimat Allah, ciri utamanya walatavarroku tidak berpecah belah. Nah. Pak, kemarin kita disungguhi satu drama di atas panggung perpolitikan bahwa persatuan sudah dibina oleh siapapun. Maka sudah tiba saatnya bagi kaum muslimin, terutama para da'i, untuk membina persatuan. Nah. Ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga ini juga sering saya sampaikan, tapi saya melihat dari saya sampaikan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42, surat ash ayat 13, Ayat ini menjelaskan Allah mensyariatkan kepada lima yang paling top, lima nabi yang paling top, mewakili seluruh nabi dan mewakili seluruh manusia. Apa syariat Allah? An aqimud tegakkan din. Wala tatafarraqu fi. Jangan berpecah belah. Orang yang menegakkan din, karakter utamanya tidak berpecah belah, bersatu. Kalau tidak bersatu non-sen bisa menegakkan din. Ini penting bapak-bapak sekalian. Ya. Nih saya cerita sedikit. Sebenarnya pernah saya cerita. Ya. Abu Bakar As Siddiq, seorang sahabat, Mubasharina Bil Jannah, diantara 10 orang yang digirangkan masuk jana padahal dia masih hidup, diberi kabar gembira masuk jana Sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin Al mahadiyin Khulafaur Rasyidin yaitu khulafa uh, khalifah yang lurus sampai Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wasunnatil khulafaur rasyidin al mahadiyin 'addu 'alayha bin wajib wajib bagi kau mengikuti aku dan mengikuti khulafaur rasyidin siapa dia yang paling utama Abu Bakar Ashiddiq gigit ajaran dia dengan gerahammu gigit Jangan sampai lepas. Hebatnya Abu Bakar. Antum tahu? Setelah dia berislam dengan Rasulullah, kemudian dia datang kepada Rasulullah setor lima orang yang terbaik untuk diislamkan. Kenapa saya katakan lima orang terbaik? Memang baik. Abdurrahman bin Auf dengan dakwanya di, di masa Islam lemah, dengan duit dan hartanya dia bantu betul perjuangan. Utsman bin Affan, Abu Ubaidah Imnu Jarroh apa kata Rasulullah kalau Musa punya Harun, Harunku Abu Ubaidah. Aminu Hadihil Umma yang mengamankan umat ini dan dia jenderal terbaik yang dipilih oleh kaum Muslimin dan yang lain-lain lupa saya. Itu Abu Bakar setor. Saya cari kapan Abu Bakar setor itu berapa bulan setelah masuk Islam saya kaget Abu Bakar setor lima orang itu sehari setelah masuk Islam. Kenapa bisa begitu? Karena dia membina persatuan dengan kawan-kawannya. Membina persatuan dengan Rasulullah. Di atas persatuan itu, dia lakukan ikumatuddin. Setor lima orang terbaik sehari setelah masuk Islam. Masya Allah. Maka Iman Fidin Rahimah ada tiga rumus yang perlu kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, karakter utama seorang mukmin Persatuan. Fa Pekerjaan utamanya merawat persatuan itu supaya tetap bersatu. Yang kedua. Syarat karakter utama seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Bersatu. Dan yang terakhir mereka yang mau ikum din, Dia tidak boleh haram berselisih. Dia harus bersatu. Maka saya ingin katakan kepada anda sekalian persatuan di kalangan orang mukmin di kalangan mereka yang mau menegakkan dinullah di kalangan para da'i hukumnya wajib dan itu karakter utama itu sunnatullah kalau tidak, sulit bagi dia untuk menghadapi ya, cercaan orang kafir kalau inna la la'illam tantahu Lanarajuman ada Ini polo ini pak dan kehidupan sekarang menuju ke situ. Kehadiran para dai dianggap sebagai kesialan. Yang kedua dia akan menghadapi dua sikap disiksa sampai mati. Aku akan atau akan mendapatkan adab yang penting. <tuh> Mudah mudahan tidak terjadi. Nah. Tapi ini ayat ya ayat Quran. Nah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Hari ini kita hidup pada satu masa di mana justru Di satu sisi orang kafir di puncak persatuannya Kaum muslimin di puncak perselisihannya Nih, coba ulang kembali satu ayat Buka surat 8 ayat 73 Saya minta ayat ini kalian hafalkan Nanti saya akan sampaikan kepada Antum Ustaz, bagaimana ayat Quran itu bisa masuk ke dalam dada saya? Masuk menancap di atas pikiran saya? Saya hafal refleks, berurat, berakar di dalam diri saya. Nanti akan saya sampaikan. Ada lima atau enam kiat. Ya. Buka surat 8 ayat 73. Apa kata Allah? Walladina kafaru ba'duhum <tuhat> awliya'u ba'd. Illa taf'alu takun fitnatun fil'at wafasadun kabir. Orang kafir sudah sampai di puncak persatuan. Apa tandanya? Ba'duhum awliya ubat. Satu dengan yang lain saling melindungi. Membangun satu konspirasi. Siap mati untuk membela perjuangannya dan membela kawannya. Kalau kau tidak lakukan hal seperti itu, akan timbul fitnah besar di mana-mana. Dan kerusakan di atas bumi akun fitnah fill kabir fitnah di muka bumi dan kerusakan fitnah itu apa sesuatu yang gak enak semua yang gak enak namanya fitnah ya apa sebabnya kau muslimin tidak membina persatuan lu ustaz, membina persatuan itu wajib wajib dasar daripada segala perjuangan persatuan kekuatan yang paling kuat untuk menghadapi siapapun apa itu? membina persatuan ini ayat yang pertama Nih saya akan tambahkan ayat yang kedua dan saya minta ayat ini dihafal kenapa saya sampaikan lagi antum belum menghafal ya pak orang kalau menghafal ayat refleks yang keluar dari mulutnya ayat Quran Kenapa anaknya bandel? Karena tidak pernah mendengar dari babanya ayat Qur'an. Kenapa istrinya sulit diatur? Sang suami tak punya wibawa di hadapan istri. Tidak keluar Al-Quran dari mulut sang suami. Dan apa pemberian yang paling baik seorang anak kepada orang tuanya? Ayat Qur'an. Maka mutlak menghafal ayat Qur'an. Nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya. Tulis surat. 9 ayat 7 baca 971 surah At-Tauba 71 Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar melaksanakan salat menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan rasulnya mereka akan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa taala Sungguh, Allah maha berkasa, maha, lahib, lagi maha bijaksana. Naam. Naam. Masya Allah ayat ini. Wal mu'minuna al, -mu, al -ah. wal mu'minuna. Wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Yanhauna anil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkal. Ilah akhir. Ayat ini menjelaskan seorang mukmin dan mukminat tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan utamanya amal ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau amal ma'ruf nahi mungkar tidak ada, hancur kehidupan ini. Dia tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau dia tidak memulai satu aktivitas apa itu ba'aduhum aulia ubat membina persatuan sampai pada posisi saling melindungi. Saling kasih sayang, Pak Duhom audio. Kenapa hari ini Abah Marunai mungkar? Doif sebaliknya, kemungkaran ada di mana-mana dan makin lama makin kuat. Bakingnya makin kuat, seolah-olah dialah kekuatan yang paling kuat. Siapapun yang menghalangi akan dilindas. Salah satu sebabnya. Kau muslimin tidak membina persatuan. Ba'aduhum awliya'u Ayat ini penting sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan. Wal mu'minuna wal mu'minat. Disebut mukmin laki dan mukmin perempuan. Untuk sholat saja yang disebut mu'min laki saja. Alladina yukimunas sholat. Orang-orang laki yang mendirikan sholat. Maknanya apa? Dalam kaedah bahasa Arab kalau disebut laki perempuan masuk. Perempuan juga. Nih, kurtiba Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kau berpuasa. Maksudnya laki maupun perempuan, tapi cukup disebut laki. Tapi khusus ayat ini, karena Allah menekankan betul persatuan. Wal-mu wal-mu ndak bisa dibantah lagi Laki perempuan, semuanya. Maka Iman Fiden dahima Kenapa hal ini saya sampaikan? Hari ini zaman fit. Nah, apa tandanya? Justru kaum muslimin tidak bersatu Tandanya mana? Apa tanda tidak bersatunya mereka? Yang pertama Sebagian daripada mereka Menganggap dirinya yang paling baik Dan mencelah yang lain Ini, ini ada satu rumus Ini bahaya nih kata Allah Kuluhisbin bimaladaihim fa Farihun. Ya. Coba buka surat 30 ayat 32. Surat 30 ayat 32. Surat Ar-Rum. Surat Rum, Surat 30. Farihun. Farihun. Ya. Baca dia. Kullu hisbin bima ladaihim. Surat setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Hal ini terjadi. Kata Allah, ini kehancuran. Kullu hasbeen bimaladee himfari. Coba bacanya dulu saya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Abaikan -apa? pelan-pelan. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. ciri daripada orang yang selalu memecah belah dinnya dan berusaha untuk berkelompok tidak mau digabung dengan yang lain padahal kita satu din satu perjuangan sama-sama harus membina persatuan untuk memenangkan perjuangan apa sebabnya? karena dia memiliki satu prinsip apa itu? Prinsip yang salah. Kulo Farihun, bangga. Setiap mereka bangga terhadap apa yang dia miliki. Ini yang pertama fenomena ini muncul ini di mana-mana. Ya, gampang mencelah orang lain dan menganggap yang dirinya paling benar. Ya kan saya selalu sampaikan meja pengajian seolah-olah sebagai meja pengadilan. Sang dai yang berceramah seolah-olah sebagai hakim. Ceramah yang dia sampaikan yang berupa nasihat seolah-olah seperti putusan pengadilan. Orang yang mendengar dianggap sebagai terdakwa. Kafir salah fasid bid'ah. Kullu farihun. Ini yang pertama. Fenomena ini muncul dan ini paling nampak sekali. Ustadz tahu di mana? Buka YouTube. Buka Google. Dengarkan laporan. Saya kalau masuk ke satu kota ceramah dari satu pulau atau satu kabupaten, satu masjid selalu saya cari informasi. Gimana perkembangan di sini? Setiap mendengar informasi dari mereka, kadang saya tersenyum, kadang senang, kadang susah, kadang menangis. Setelah itu seperti lumpuh badan ini mendengar kondisi kaum muslimin ini yang pertama yang kedua muncul satu fenomena yang aneh yang mestinya di hadapan orang pandai sudah tidak ada lagi fenomena ini apa ini? mengkultuskan seh, ustad, kiai, ulama habib, da'i mubalik, siapapun dikultuskan Ya he, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidayah kita dan tidak ada yang sempurna maka jangan kau kultus siapapun kecuali satu orang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Malik beliau berdiri di atas kuburan Rasulullah apa kata dia? Semua perkataan manusia bisa ditolak dan bisa diterima Kecuali Sohibu Hadal Qabr Semua perkataannya harus diterima Siapa dia? Pemilik kuburan ini Dia berdiri di atas kuburan Rasulullah Alaihi SAW Hari ini bukan Rasulullah Seorang mubalek Yang kadang penuh dengan segala kesalahan Diambil semua perkataannya ditinggalkan apa, diambil semua perkataannya walaupun perkataannya kadang bertolak belakang dengan perintah Allah maka ya hi, saya akan sampaikan satu ajaran yang penting akidah ahli sunnah wal jamaah apa itu? arrojo ilal quran wa sunnah kita harus kembali kepada al quran walaupun hari ini saya lihat di youtube ada mengatakan ada yang mengatakan kembali kepada al quran itu ciri orang sesat yang betul kembali kepada ustadz salah saya bilang Kembali kepada Al-Quran. Bukan kembali kepada Ustaz. Bukan kembali kepada Habib. Bukan kembali kepada Kiai. Tapi kembali kepada Al-Quran. ilal-Quran was. Was sunnah ini inti daripada Ali sunnah wal jamaah. Hari ini ada kekuatan yang mengajak kita untuk tidak kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada orang. Hati-hati. takdis -hati. al Mengkultuskan para syuyuh memimpin Syekh yadin rahimakumullah ya. maka sekali lagi kita kembali kepada persatuan Ustadz Bagaimana cara membina persatuan yang pertama ya persatuan ini adalah tujuan daripada asbab kalau asbabnya tidak dilewati persatuan tidak akan pernah bisa terwujud yang pertama tidak tahu saya pernah sampaikan atau tidak tapi kalau sudah ya saya ulang kembali ya kalau belum ya, anggap ini sebagai satu hal yang baru Yang pertama Harus sama Setiap kaum muslimin di dalam tiga hal Sama Sama dalam apa? Ya, ini nomor satu Tujuannya harus sama Tujuan yang paling benar apa? Mencari ridho Allah. Kenapa satu da'i dengan da'i yang lain tidak bisa bersatu? Satu mahje dengan mahje yang lain bentrok. Satu aliran dengan yang lain tidak bisa bersatu. Masalahnya yang satu mencari ridho Allah, yang satunya lagi mencari ridho manusia. Mencari ridho raja dan kerajaan. Ya tidak bisa bersatu. Selama-lamanya harus sama-sama mencari ridho Allah. Karena hari ini juga raja... Membuat kelompok-kelompok supaya Taat kepada dia Mencari ridho dia Orientasinya apa? Eksploitasi Ketaatan, hati-hati Ini -hati. saya akan tunjukkan satu ayat, penting sekali ayat ini Buka surat 3 ayat 79 Baca Yahi Tidak mungkin bagi siap tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah tetapi dia berkata jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya dengarkan ayat ini maka nali basharin ayo'tiyahullohul kitabah Wal Ayat ini mengatakan mustahil nabi rasul yang diberi kitab oleh Allah kenabian dan nubuah dia akan mengatakan. Kunu ibadan li. Mustahil. Tidak ada Rasul yang mengatakan. Tunduklah kepadaku. Jadilah hambaku. Eksploitasi ketaatan. Tidak. Tapi semua Rasul akan mengatakan. Kunu ibadan. Kunu. Walakin. Kunu robbaniyin. Ya. Kunu. Jadilah kau orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu SWT. Tapi ingat. Di balik ini. Allah ingin mengatakan ada bentuk penyimpangan dari orang yang merasa diri pemimpin atau dianggap pemimpin dia akan mengatakan kepada umatnya kunu dan li jadilah penghambaku eksploitasi ketaatan hati-hati loh pak ini penyakit gerakan Islam kenapa satu dengan yang lain tidak bisa bersatu yang satu mengajak kepada untuk tunduk kepada Allah yang satu eksploitasi ketatan. tunduk pada dia atau tunduk pada raja dan kerajaan ini nomor satu harus sama, harus sama tunduk kepada Allah ini mutlak dan ini tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan tarbiyah yang panjang yang kedua wahdatul akidah. akidahnya harus sama ya kenapa satu dengan yang lain tidak bisa bersatu, yang satu benar akidahnya, akidah ahli sunnah wal jama'ah mafahim salafus soleh, ingat Aqidah yang benar itu bukan klaim kita sendiri Tapi berdasarkan pijakan Salafuna assoleh Para tabiin, para sahabat ya. Bukan klaim Hari ini saya pernah mempelajari Beberapa aliran sesat Kalau waktu ditanya oleh kita Apa kau? Ahli sunnah wal jamaah ya. Semua orang menganggap dirinya Ahli sunnah wal jamaah Perhatikan, maju, maju Maju, maju kau Yahi, maju Kau maju ini sampai ini jangan berduaan, kau maju kau maju kau maju maju boleh ada guyon kita sedang melakukan satu pekerjaan yang paling utama yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini Nabi dan Rasul melakukan ini harus serius, apa itu? <tuh -tuh> sebaik-baik manusia sebaik-baik makhluk, sebaik-baik muslim mengkaji Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an harus serius seperti seriusnya kita sholat. Apa kata para sahabat? Kalau Rasulullah naik mimbar, tawajah Nabi wujuhina hina. Kata sahabat. Kalau Rasulullah naik mimbar untuk berceramah, tawajah Nabi wujuh, tawajah Nahu wujuh, hina. Tawajah nahu biwujuhina. Kami hadapkan wajah kami kepada beliau. Hadapkan. Terus sampai selesai pekerja. Oke. Okay. Kenapa satu dengan yang lain tidak bersatu? Satu akidahnya ahli sunnah jamaah yang satu siap. Tidak akan pernah bisa bersatu. Hati-hati. Ustadz saya tidak sia, tapi hati-hati. Ada orang tidak sia, tapi dia masih berpijak kepada sebagian sia. hati sia. Kenapa satu dengan yang lain tidak bisa bersatu? Satu ahli sunnah jamaah satu Khawarij. Tidak bisa bersatu. Apa ciri Khawarij? Gampang mengkafirkan orang. Saya bicara yang gampang. Saya tidak mengajak antum untuk masuk kepada definisi yang sulit tentang Khawarij. Kenapa satu dengan yang lain? tidak bersatu. Satu akidah sunnah wal Jamaah satunya irja, Orang yang namanya Murji'ah. Apa cirinya Murji'ah banyak, tapi saya ingin menjelaskan yang paling sering muncul. Mereka tidak menganggap sebagai satu dosa besar yang membawa kepada kekafiran kalau ada orang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tetap ditaati dianggap sebagai ulil amri. Ini tidak bisa bersatu. Salam alamanya. Kenapa beda akidahnya? Kemudian yang ketiga harus sama di dalam alam fahim, ya, uh, wahdatul fahmi lidinilah ya harus sama di dalam pemahaman di dalam din Allah ya din Allah yaitu Islam dianggap sebagai din yang kafah. Satu dengan yang lain, kenapa tidak bersatu? Yang satu, Islamnya kafah, Ka Semua dari Allah diterima. Semua dari Allah benar. Semua dari Allah harus berusaha untuk dilaksanakan. Kalau sekarang belum belum bisa melakukannya, pada saatnya harus bisa dilakukan. ndak bisa bersatu dengan orang yang pemahamannya salah. Contoh pemahaman yang salah. Menurut saya, hukum Allah tidak perlu ditegakkan. Pemahaman yang salah, sulit untuk diajak bersatu. Banyak maaf ini, kelompok ini banyak sekali hari ini Ya, yeah. Kenapa satu dengan yang lain tidak bisa bersatu? Satu Islam kafa benar Yang lain menganggap Ah, tidak perlu jihad Ajaran Islam tidak perlu dikerjakan semua Itu kan ajaran masa lalu Kita ini berada di zaman penuh dengan peradaban Kedepankan kasih sayang Walaupun dengan orang kafir yang menghina Islam Tidak bisa bersatu ya Maka kesimpulannya Bagaimana kiat untuk bisa bersatu Harus sama di dalam tiga hal Ini mendesak sekali ya Kemudian yang kedua Ustadz bagaimana cara untuk bisa bersatu Imam Shawqi berkata Musibah akan mempersatukan umat Jadi kalau kita kena musibah Baik al musibah tufid din Maupun al-musibah dunia akan membawa kepada persatuan salah satu hikmahnya. Contoh, masjid dibakar. Orang-orang yang dulu kita salami gak nyapa. Diajak sholat gak mau sama-sama bekerja sama. -sama bekerjasama, membantu, menghantam dan menghajar siapa yang membakar masjid Ini maknanya persatuan membawa kepada, eh, apa musibah membawa kepada persatuan. Contoh, waktu jihad Ambon dulu preman-preman atau dipusu preman-preman kelas kakap dia dikasih ayat Quran tobat kemudian dia menjadi mujahidin kenapa karena dia melihat di depan mata kepalanya dia melihat kaum muslimin dibunuh musibah di mana-mana musibah mempersatukan umat ya. dan yang terakhir ehwanafidin rahimakumullah para ulama sepakat tidak ada cara untuk membawa kepada persatuan umat. Kecuali al-jihad visabilillah. Ya. Coba lihat Afghanistan, Tujuh hijab bisa bersatu di atas, di bawah bendera jihad. Di Irak, beberapa kelompok yang tidak pernah bersatu sebelumnya bisa bersatu di bawah bendera jihad visabilillah. Begini juga kaum muslimin. Kalau ada jihad sisa bila, fa'insha Allah mereka akan bersatu. Nah, ya, jadi iman fitnah, dan Sekali lagi dalam keadaan apapun, lemah ataupun kuat, membina persatuan adalah prioritas utama. Dan sebenarnya membina persatuan itu gampang. Kenapa? Sudah menjadi karakter kaum muslimin. Sunatullah, ya. Cuman hari ini zaman fitnah sehingga persatuan itu sulit diwujudkan. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan tadi. Sekarang, untuk mengakhiri majelis ini, saya akan sampaikan menjawab pertanyaan banyak teman-teman ustadz. Bagaimana caranya supaya Al-Quran ini bisa masuk ke dalam dada? Ini mendesak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nih, baca surat 25 ayat 52. Surah. 25 surat 25 bagaimana ya. kita baca surat 25 ayat 52 baca maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar wala fala Fala tuti kafirin, wajahidhum bihi jihad dan kafir. Menghadapi orang kafir itu dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang memasukkan Al-Quran di dalam dada hatinya yang mampu menghadapi orang kafir. Hanya dengan cara Al-Quran bisa dihadapi. Barang siapa yang berhadapi, menghadapi musuh-musuh Islam dengan meninggalkan Al-Quran tidak akan pernah bisa sampai kepada kemenangan dan tidak akan pernah sampai kepada kemenangan baik di, di, di dunia maupun di akhirat. Oke. Okay. Sekarang saya akan sampaikan 5 atau 6 kiat ya, cara supaya Al-Qur'an masuk ke dalam dada. Saya pakai papan tulis. Nah, Al-Quran masuk ke dalam jajah Masuk ke dalam Pikiran kita Masuk ke dalam diri kita Jadi kita al yang besar Nah, yang pertama Bagaimana dijelaskan oleh Allah Di dalam surat 81 ayat 26, 27, 28, tujuh. caranya apa? berdoa minta kepada Allah berdoa kepada Allah oke okay. okay. kiat-kiat atau cara-cara supaya Al-Qur'an masuk ke dalam dadah yang pertama ini mendesak sekali. ya Perbedaan para sahabat, para tabi'in, para salafuna as dengan kaum muslimin hari ini di dalam hubungannya dengan Al-Quran, mereka Al-Quran masuk ke dalam dadanya. Masuk dalam fikirannya. Tapi hari ini kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Maka... Kalau kita ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh mereka, kita harus melakukan seperti yang mereka lakukan. Yang pak di antaranya yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran bisa masuk ke dalam dada kita. Yang pertama, surat 81 ayat 2629. Baca hatinya. Nomor satu, baca artinya. Nah. Nah. Nah. Oke. Okay. Sebenarnya di dalam ayat ini ada dua pelajaran. Apa kata Allah? Kau ini mau pergi kemana? 10 tahun kau muter dari rumah ke pasar, ke sekolah anak, ke toko. 10 tahun yang dikorbankan Al-Quran. 10 tahun kau jalan Tanjung Perak, Bungu Rasi, Jembatan Merah. 10 tahun yang jadi korban Al-Quran. Di dalam setiap keadaan yang jadi korban Al-Quran. Bersahabat. Kuliner, Al-Quran ditinggalkan. Buka HP, Al-Quran ditinggalkan. Walhasil yang menjadi korban, Al-Quran. Hati-hati. Mau kemana kau, kata Allah. Fa'ina tadahabun. In huwa illa lil'alamin. Ini Al-Quran peringatan bagi segala alam. Coba lihat. Zikrul alamin, Peringatan bagi seluruh alam semesta. Coba Jadi barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, ingat. Al-Quran akan meninggalkan dia. Karena Al-Quran itu pencemburu berat. Ah, Nomor dua. pelajaran yang kedua saya garis bawahi. Cara supaya Al-Quran masuk ke dalam dada adalah. Wama rabbul alamin. Kalian tidak akan pernah bisa begitu. Kecuali atas kehendak Allah. Maka caranya. Minta kepada Allah. Berdoa. Doa untuk mas... Bisa doa dengan bahasa Indonesia. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma Bil Quran wajah hulana imaman dan selat. Tapi hari ini jadi lagu, eh, jadi lagu, tidak tahu artinya. Coba kau doa itu sambil menangis, ya. Nah, buka di doa hot Quran ada itu. Nomor dua, surat 80 ayat 3 dan 4 baca. Baca ya, eh. You use the... Ya, yeah, panggil ini, panggil mic. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya? Nih dengarkan. Wa ma yudrika la allahu yazakya. Ayat ini menjelaskan, kita akan mendapatkan entifa manfaat dari Al-Quran kalau kita lakukan dua hal. Yang pertama, taskiatun nafas, sucikan hati, baru setelah itu ambil pelajaran di dalam Al-Quran. minal Alquran kita dapatkan kalau kita lakukan dua hal. Pertama, taskiatun nafas, yang kedua mengambil pelajaran. Maka, eh, bukan tadabur salah. Ya, salah taskiatun. Apa itu tazkiyatun nafas? Mensucikan hati. Al-Qur'an satu hal yang suci dari zat yang maha suci akan hinggap kepada hati yang suci. Jadi tazkiyatun nafas, bukan tadabur Al-Qur'an ya, tazkiyatun nafas. Nomor 2. Nomor 3. Bagaimana cara Al-Qur'an supaya bisa masuk ke dalam dada? Yang ketiga adalah Sebentar. Kesalahan teknis. Bukan surat 3. Ayat 113 dan 114. Baca ya, cepat. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud sholat. Oke, okay, dan selanjutnya cukup. 114 dibaca di rumah. Ayat ini mengatakan, Laisus sawa min ahlil kita bi ummatun qa'imah. Atiri daripada umat yang qa'imah. Umat yang qa'imah itu ada dua arti. Tapi saya pas dengan arti yang se yaitu umat yang lurus walaupun diterjemahkan dikatakan jujur. Ciri umat yang lurus itu ada enam. Yang pertama yang paling utama yaquluna ayati lahi ana al-lail. Mereka membaca Al-Qur'an ana al-lail. Ana allail. saya buka kamus Arab Indonesia sepanjang malam atau sa'atun tawilatun filail di waktu yang lama di malam hari. Membaca Al-Qur'an Dalam waktu yang lama. Bukan sebulan sekali. Dan lebih bagus di malam hari. Pernah saya ceritakan, mereka kalau malam hari, kalau dikasih makanan yang keras, ditumbuk Supaya... Masuk ke mulutnya cepat ditanya Kenapa harus ditumbuk supaya cepat lewat mulut Kenapa harus cepat supaya tidak mengganggu Waktu baca Quran seperti itu Sekarang malah Beli kacang sama kuaci Malam hari makan kuaci Tidak ya, pernah selesai Kecuali pas selesai adzan subuh Heh. Nomor 4 Pak ini aktivis Pekerjaan aktivis muslim loh ini Hari ini harus dilakukan Kenapa Kaluinna tatoyarnabikum la ilam tantahu la narzumanakum walayamasanakum minna ada benalik. Kebatin. Sudah nampak? Dahi aktivis Muslim dikatakan kehadirannya di muka bumi penyebab sial dan mereka akan diberikan dua hal, disiksa sampai mati. Tepat. Nggak main-main. Yang keempat. Baca. Ayo cepat. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Di hadapan kita ada dua pilihan hati mati atau tadabur Quran, afala ya tadab Quran, kalau tidak tadabur hatinya mati, maka dari ayat ini penting sekali untuk tadabur Ustaz tadabur itu apa? tadabur Quran ini bukan tadabur alam kalau bicara tadabur tadabur alam, yang ada di pikirannya naik ke puncak gunung tidur di villa, paginya renang, setelah itu makan makanan yang anget-anget santai-santai, bukan tadabur alam tadabur surat Quran apa itu tadabur Al-Quran? mempelajari kata demi kata kalimat demi kalimat ayat demi ayat surat demi surat nah, ini dia tadabur quran supaya Al-Quran masuk ke dalam dada bukan tadabur Alam saya tidak pernah dapat di ayat quran yang menyuruh tadabur Alam ada tapi secara tidak langsung yaitu melihat alam untuk memahami kebesaran Allah, tapi hari ini tadabur alam digunakan untuk rekreasi bukan tadabur alam tadaburul quran nah. nomor 5 surah 3 ayat 79 mengajarkan mempelajari dan mengajarkan alquran baca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 Ayat ini mengatakan walakin bima kuntum tu alimun al wa bima kuntum Ciri hamba Allah mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Allah ya. Lima ini kalau diamalkan masuk ke dalam dada. Yang pertama, berdoa kepada Allah supaya Al-Qur'an masuk. Yang kedua, sucikan hati. Maka barang siapa yang mencucikan hati, Al-Qur'an akan in, akan akan memberikan manfaat yang maksimal yang ketiga, baca di waktu yang lama, di malam hari yang keempat, tadabur Al-Quran mempelajari kata demi kata, kalimat demi kalimat ayat demi ayat, surat demi surat yang terakhir, yang kelima bukan terakhir, masih ada satu lagi ya. yang kelima, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran yang terakhir Sebenarnya masih banyak, cuman yang bisa saya tampilkan hari ini enam saja. Surat 10 ayat 57 menjadikan baca menjadikan Al-Quran sebagai baca yahi satu pelajaran. Wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman nah nih menjadikan Al-Qur'an sebagai pelajaran mau idoh menjadikan sebagai sifat lima fisudur obat penyakit hati dan penyakit hati di zaman modern stres. ustaz saya stres, terus mau kemana? saya mau naik puncak laut stres ke puncak laut tambah stres kau, kenapa? banyak orang telanjang, udahlah ustadz kalau gitu saya ke WBL, stres ke WBL tambah stres banyak orang mandi telanjang udah saya stres saya mau belanja ke mall tunjungan Plaza. stres ke tunjungan Plaza. tambah stres harga naik semua waktu saya ngisi pengajian di Kalimantan ustadz kami stres mau jalan-jalan ke Jawa Loh mau ke Jawa saya di barusan dari Jawa Jawa isinya orang stres bukan obat stres ke Jawa tambah stres kau terus bagaimana Alquran sifat limafis sudur yang terakhir petunjuk menjadikan sebagai petunjuk dan yang terakhir adalah rahmat ya sebenarnya masih ada lagi ya masih ada lagi, tapi cukup ini. Enam ini wis polpolan, ya, untuk pemula sudah cukup bagus. Pol sudah. Bagaimana cara supaya Al-Quran masuk ke dalam dada? Ustadz mendesak. Mendesak. Ya, He, saya selalu ingatkan Anda. Sebelum mengaji dan mempelajari Al-Quran ini, satu aktivitas yang sulit. Karena kita berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, seperti yang terjadi di tempat-tempat yang lain kaum muslimin dibakar, dibunuh selalu sulit membaca Al-Quran maka manfaatkan waktu yang munasib yang tepat, waktu yang damai, waktu yang nyaman ini untuk mempelajari Al-Quran dengan serius, bagaimana caranya? ini tahapannya berdoa kepada Allah tazkiatu nah, nafas, baca dalam waktu yang lama tadabur, mempelajari dan mengajarkan titik tekannya mengajarkan, ya dan yang terakhir adalah menjadikan sebagai uh, pe pelajaran obat hati, petunjuk dan rahmat. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. ya Jadi kesimpulan dari apa yang bisa saya sampaikan kepada anda, yang pertama, hati-hati karakter pertempuran antara para da'i penyeru kepada al-haq dengan Orang-orang musuh Islam mulai nampak di zaman fitnah ini. Apa itu? Mereka tidak akan pernah bisa bersatu dan mereka akan selalu bermusuhan. Kehadiran para da'i dianggap sebagai sebab kesialan. Yang kedua, bagaimana untuk menghadapi itu? Awal dari segala sesuatu bina persatuan. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, bagaimana memasukkan Al-Quran ke dalam dada? Ini dia. Malu. Pak, catat praktekkan. Dua pekan lagi, ulangan. <guluh> ya? Terutama ini. Ya? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semuanya. <Syuruh>